malam semakin larut dan bintang benderang rembulan mengintip iri di balik awan dan segera Karena cantikmu kan membuat semesta malu Malu Kamu nggak usah ikut nyanyi, ini udah jam berapa? Udah jam berapa? Ayo, bu. Gak mau! Udah jam sembilan! Gak maaf, aku biasa tidur jam sebut, loh! Ya udah, gak usah ikut nyanyi, diam! Dan bintang benderang ringgulan Mengintip iri di balik awan Dan segera tidur Aku belum ngantuk ayah sebentar lagi Karena cantik bukan membuat semesta